Halo pasien UGD, jumpa lagi nih Kali ini aku mau bikin minuman green tea yang sehat dan enak banget Cuma pakai 4 bahan aja loh, yuk simak resepnya Sebelumnya aku kenalin nih bahan-bahannya Yang pertama ada bubuk green tea, bubuk susu, es batu, dan air Aku pakai air panas dan air mineral ya Pertama aku larutkan dulu susu bubuknya di sini aku pakai susu bubuk merk Beaverix. Aku rekomendasi ini buat kamu pakai merk ini, karena lebih gurih dan tentunya lebih hemat. Ini aku pakai 100 gram atau 3 sendok makan ya. Lalu aku larutkan pakai air panas 50 ml atau sesukupnya saja. Lalu diaduk. Kalau kamu enggak punya timbangan dikira-kira aja ya Lalu tambahkan air mineral biasa 50 ml juga Dan aduk-aduk lagi Kalau sudah sekarang aku mau bikin kerintingnya. Masukkan bubuk kerinting 30 gram Terus tambahkan air panas 30 ml juga ya Aku juga pakai bubuk green tea merek Beverix lah Kalau kalian juga mau nanti link pembeliannya aku cantumin di deskripsi ya Ini murah banget kok Oh iya jangan lupa diaduk ya Selanjutnya masukkan larutan susu tadi Campur saja sama kelintinya Lalu aduk-aduk lagi Pokoknya aduk terus Nah sekarang di step intinya nih Siapkan dulu gelas atau cupnya Ini aku pakai cup ukuran 16 oz ya Nah yang pertama masukkan dulu es batu secukupnya Atau selera kamu Terus, tinggal masukkan deh Green Gimana? Mudah banget kan bikinnya? Dan ini sumpah, enak banget dan seger banget tentunya Kalian harus bikin beneran Semua bahannya tadi nanti aku tulis di deskripsi ya Dan kalau kalian ingin beli susu bubuk dan Green tea bubuknya tadi Linknya juga ada di deskripsi Next, aku mau buat menu apa lagi ya kalau kalian ada saran, boleh kok tulis di kolom komentar. Nanti tak bikin resepnya. Oke, oke, see you. Selamat mencoba.